10, 9, 8, 7, 6. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait, Relativity Space menunjukkan roket cetak 3 dimensi pertama di dunia pada tanggal 20 Maret 2023 Nah teman-teman, kalian -teman tahu kan, roket 3 dimensi ini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 Teran 1 adalah roket cetak 3 dimensi pertama di dunia Dengan 9 mesin ion cetak 3 dimensi pada tahap pertama Menggunakan oksigen cair dan gas alam cair sebagai tenaga penggerak Tidak ada muatan pelanggan dalam misi tersebut Sebagai muatan Sebagai muatan simbolis Teran 1 meluncurkan sebagian cetak Sebagai muatan simbolis Terang 1 menunjukkan bagian cetak 3 dimensi pertama dari Relativity Space Terang 1 setinggi 110 kaki atau 33 meter adalah roket cetak 3 dimensi pertama di dunia Sekitar 85% masa kendaraan di cetak 3 dimensi Dan perusahaan ini meningkatkan angka tersebut menjadi 95% atau lebih pada kendaraan masa depan Teran-1 yang dapat dibuat dapat mengangkut hingga 2750 pon atau 1250 kg ke orbit rendah bumi Nah teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait lair space meluncurkan roket cetak 3 dimensi pertama di dunia pada 22 Maret 2023 Selanjutnya